Oke okay, cuy balik lagi di channel gue Deus Family Channel yang berhasil betaran game slot dan game pragmatik eh. Oke okay, cuy sini gua mainin game Get of olympus lagi atau biasa kita panggil Dengan panggilan manja itu engkau uus ya? <laughs> Engkau uus enggak tuh Oke okay, cuy gua gue Kemudian 251 ribu Mudah-mudahan dikasih yang mantep-mantep ya, ya, Sama engkau uus Buat kalian yang belum like tekan dulu tombol lagi like, ya. Buat yang belum tekan tombol subscribe tekan dulu tombol subscribe Agar ya. channel gue semakin berkembang dan gue semakin semangat Montennya Oke okay, cuy terima kasih sudah like dan subscribe di sini langsung aja ya. Ini mantap Oke, biru pecah. juga pecah. Ini juga pecah gitu. Oke, nice, banyak banget. tembakin Oke, juga sama merek, lagi pecah. merah pecah. pecah Oh, angin gomblok sih, ditembak semangat, uh. gua pecah. Ih, juga pecah. Burunya dong. Nice, menurut, juga pecah. Uh, juga pecah. Ih, tembak. Ih, lagi, okay, juga pecah pecah. Jadi empat, bisa sepuluh. dong lumayan ya. Kasih satu ribu sama hongus. kasih lagi dong tembak sama kau us, tapi jangan kau ya. pertanyaan empatnya, hmm. Hmm. Nah, ini. Okay, pertanyaan 12. Konek, juga, juga, aduh, ngundang. oke, pertanyaan nomor konek koneksi dirubah pecah. ada tambah pertanyaan lima aja juga pecah. Kuningnya yang banyak juga pecah. Ya, ada lagi, cuy di sini bertanya jadi 24. dan di sini dikasih lagi, cuy, lima puluh enam ribu. masih tunggu sis enam, kasih sama haus tapi saya nggak punya pakaian lapan gameble oke di sini biru gue pecah nggak ada lagi jangan balik ponter sih ya oke pakaian ada dua kuning memang juga pecah biru pecah terus nggak ada lagi ini kita gunakan papan di sini kasih mesh belum lagi mesh terus sih ya masih bego ah, pagi juga cuma dibalikin sekitar empat puluh rpm sih, apa-apa sih ya. ini gue langsung naikin ke ribu, buat coba 20 kali turbo sih. lagi aja dikasih skuter ganjil sama kamu eh. lagi dong, oke birunya terceh. lagi lagi. nah, kan dikasih skuter ganjil lima, aku kagetin kamu ustikasih cuy. apa Akan baik, aku pertanda buruk sih? Bagi-bagi ya kau Namanya orang tua Lagi nah, us Asada, gak ditembak -tembak. Nah ditembak, konekin dong angin gitu, konek Ditembak lagi aja gua lima Astaga us Oke, okay, hijau pecah. Punya lambang, nice oke, okay. okay. tembakin tembak. okay. uh, okay. lagi dia okay. okay. okay. okay. oh, pecah. lagi, black. Oke, hijau banget. juga pecah, birunya dong. Oke, okay, nice, biru ngomong gas, gue pecah Eh, dong Nah, buka enak, pasalnya juga, enggak apa-apa ya Ini, hati, di ini, ini juga dikasih nice lagi Satu-satunya, bentar-bentar ini Itu, gari-gari kantor doang tuh Lumayan aja ya, tak itu Oke, di sini, juga pecah Ini lagi dong Oke, dan gue pecah Masih lagi, seterbatasannya Ayo, kom, satu lagi, ijo pecah, nice, nice Satu lagi, nice Ini ratus lagi, tuh, 20 kali cinta gue gue. Taklangi ke cowok Oke, dia Oke, kedengarannya pecah. Cinta juga pecah. Bis tengok sekali dijaga sama gua. Oh, gak apa-apa ya. Ini nanti bertiga di oke, okay. Oke, kedengarannya pecah ada bertiga dua. Apa aja itu kurang satu. Jadi terus satu juga. Langgit enggak connect kembali kalian buat sih kalian -kali -kali lagi nih Oke okay, sama biru pecah oh, yang nabang, gua pecah juga banget banget ada, ada lagi gak ditembak tembak juga sih Oke biru gue pecah ada lagi di Oke okay, pecah ada lagi di bisa Oke biru sama biru okay, pecah di tembak Oke hijau pecah kita harus baru tuju nih kong lagi ya, uh. pecah aku udah nah, terakhir nih kong paraku terlihatkan juga cuma oke Lalu, raja, pecah, Injunya pecah Kiri, pecah terus ada lagi dan buat kalian bertanya-tanya gue main di disini gue main di gembira 1,2,3 cuy ya Linknya recommended banget buat kalian beras loter money ya, cuy Oke di disini gue coba banyak aja cuy ya Di para 100 ribu Nanti aja kita cuman teman-teman sama kamu us Dan udah nanti ya Dan buat kalian yang mau daftar di gembira 1,2,3 silahkan cek di kolom komentar Karena linknya gue udah semakin di kolom komentar Dan buat gembira 1,2,3 lagi ya gabung ke grupnya silahkan guys. Cek kolom komentar link grupnya juga udah, udah selamatkan di kolom komentar silahkan kalian cek langsung dan gabung di grupnya dapat tahu kalian serah kasih yang beruntung buat dapat apa dapatin giveaway handphone dari 223 ya oke begini balik lagi ke game belum ada penampakan yang mantap lucu dari konggu us ditembak sama konggu us oke ada pesanya juga umur jandanya pecah kurang satu, angin. Ini gua, empat ayo konekin tiga gua ayo Oke, pecah Ini tembakkan oke, birunya pecah nomor 8, Cuy Oke, biru gua pecah <tuh> lagi Oke, okay, pecah hasil gue pecah, ini memang gue juga. di oke. Okay. anda pecah di gue semua cuy. mau bergerak sini coba balik lagi Den, nah, ya, kalau yang udah mati, apa mungkin belum gue nggak konek cuy ani, oke okay, di sini nerang konya pecah, ada lagi nih, kong us, oke okay. kuning membangnya pecah, Gak ada lagi ani ditembak sama kong us, oke okay. perkalian empat, konek sama perkalian dua cuy, Aduh, kasih lagi kasih yang buat nih <laughs> oke okay, ada perkalian dua, pecah, tembak lagi perkalian 2 jadi sebelah sih kita sama Max akan aja ya saya jadi angin oke punya lambangnya pecah nggak ada lagi jeblit mana nih kong ini dong kong, kong, us, sama kong oke tiga sama pecah Les, amer, pecah biru sama merah keren juga pecah hijau ya, dong, nice hijau banyak banget. dan in ini, ambernya, ya, Dikai 16. Dikai, di sini kabur banget, jam di sekian enam belas. harga dikasih tempat solo sih masih ya, masih tempat tertinggi. oke dapat kalian tiga, hijau pecah kuningnya gue juga pecah, merah dong, nice juga pecah. sama birunya sih di sini kita juga nih sini gua dikasih uh, 287 ribu, lumayan aja ya ini tembak lagi sama uh, ada, di konek Nyirinya pecah juga, juga pecah tambahin lagi dong nah ditambahin 8, ini sini gua jadi dikasih nice lagi ribu, lumayan aja ya ayo kong nah ya juga pecah Oke jadi semoga kita bisa satu juta delapan ratus delapan ribu. Mungkin di sini gue sepenase disandung gue satu juta seratus empat puluh Di sini gue juga ada profit cuy buat kalian yang sudah terlibat kanjeng bermain kontrol kau tidak bermain game. Di karena ada perangkat lebih kalian lebihin dan di sini gue bermain tidak ada unsur mengajak ataupun mengajarkan kepada kalian semua cuy. Di sini gue hanya menghibur kalian. Jadi di sini gue cuma sebatas kreator ambil si positifnya negatifnya bohong jauh cuy. Oke mungkin cukup langsung di sini video gue. Gua azil family bersama gembira dan gembira, see you next content, see you next video.